Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Terambil dari kitab Roma Roma pasal 8 Ayat 14 sampai ayat 17 saja Semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak Tuhan Ayat 15 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. ...yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi, Tetapi kamu, kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Tuhan. orang itu tidak ya Abba, ya Aba. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kita sabut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara yaitu apa istimewanya iman percaya kita ini. Ini yang lebih kita harus akui. Yang pertama kita menyapa Tuhan kita itu Bapak. Dan kita diakui sebagai anak. Itu tidak ada. Yang kedua. Tentang roh Tuhan Yang diam di dalam diri kita Mana ada kepercayaan yang lain Bahwa roh Tuhan itu diam di dalam diri kita Untuk mengakui bahwa kita sungguh-sungguh menjadi anaknya Dan ini sesuatu yang luar biasa Yang membuat kita dikatakan nanti Tidak ada sesuatu yang ditakuti oleh kita di dalam Yohanes 1 ayat 12 Saya ulang kembali Bahwa setiap orang percaya Diberi hak untuk menjadi anak-anaknya Dia berbicara tentang hak Hari ini saya ingin bicara tegaskan tentang hak itu Masih ingat kisah Esau dan Yakub? Ya, Dia menjual haknya Jadi semua punya hak. Jadi anak itu punya hak. Hak itu sangat istimewa sekali. Juga ketika anak bungsu meminta haknya di dalam Lukas pasal 15. Coba Saudara perhatikan simak dengan baik-baik. Kita lihat bersama-sama ya. Lukas pasal 15 ya. Pasal 15 kita lihat dulu ya. Ayat 12 Ayat 12 Kita lihat Kata yang bungsu kepada ayahnya Bapak Berikanlah kepadaku apa? Bagian harta Milik kita Yang menjadi Yang menjadi apa? Lebih keras yang menjadi apa? Hakku Ada hak Ini penting sekali kita bukan penganut percaya Tuhan, umat Tuhan. Memang itu bahasa umum dalam agama. Tapi lebih istimewa kita anak yang punya hak. Bahkan dikatakan di situ yang menjadi hakku, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berarti si sulung juga dah. Tapi kalau dia tidak yakin itu haknya, ya, maka dia akan menjadi orang upahan selama-lamanya. Dia punya hak. Nah, sebagaimana ayat 14 dikatakan di sini? Supaya kita tahu kita ini diakui, dimeteraikan, maka roh Tuhan itu sendiri. Ya, Kita percaya, Bapak, anak, dan roh kudus. Itu punya dampak yang besar terhadap pengakuan kita itu. Ya. Keyakinan kita mempunyai ajaran, keyakinan ada bapak, ada anak, dan roh kudus. Yang mungkin diejek oleh orang lain itu tidak masalah. Tapi yang harus kita yakinin adanya roh Tuhan itu sendiri sebagai satu pribadi. Sehingga dikatakan pada ayat yang keempat belas, kita lihat bersama. Kita simak baik-baik, ya perlahan-lahan. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah, tolong sambung, anak Tuhan. ya Semua orang yang dipimpin oleh roh Tuhan. Semua orang, hosoi gar. Sebanyak mungkin. Jadi dikatakan penuh mati Teo Agontai. Dipimpin oleh roh Tuhan. Agontai dipimpin, dikuasai, dipenuhi, dibimbing roh Tuhan. Jadi yang memimpin iman percaya kita, kehidupan kita... Itu bukan keyakinan dan ideologi kita. Bukan. Tapi roh Tuhan itu sendiri yang diam di dalam diri kita. Oh, keyakinannya karena pengajarannya itu baik semuanya. Tapi yang menghidupi, yang memimpin iman dan keyakinanmu adalah roh Tuhan itu sendiri yang diam di dalam diri orang. Percaya. Amin. Itu, roh Tuhan itu. Karena itu agama kita bukan ideologi. Yang bisa dirumus-rumus, roh Tuhan tidak bisa diprotokoler. Roh Tuhan punya kedaulatan, punya kebebasan. Bekerja atas kita. Hidup ini memang kita jalani. Sebagai manusia yang mengembara di tengah dunia ini. Tapi harus ada kalau orang mengembara dan pergi ke dunia yang kita tidak tahu. Perlu navigasi. Roh Tuhan itu sendiri yang ada dalam diri kita. Amin. Gelombang apapun dalam hidup ini, tantangan, rintangan, kesulitan. Semua bisa kita hadapi, semua bisa kita lalui. Tapi yang salahnya, yang salahnya saudara perhatikan. Dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Coba perhatikan kalimatnya, kita lihat. Ketika orang itu lepas dari persekutuan dengan Tuhan, dari persekutuan dengan Bapaknya, maka hancur hidupnya. Ketika, Adam mendengar. pakai bahasa simbolis. Tuhan berjalan dalam taman itu. Maka dia takut dan bersembunyi. Artinya dia lari. Lari. Dia tidak menyambut tapi dialah lari. Kain juga lari. Kain lari. Yunus lari ke negeri yang jauh. Semua kata pergi ke negeri yang jauh. Semua kata memisahkan diri dari hadapan Tuhan. Sama dengan anak bungsu ini. yang kalau kita lihat di situ. Beberapa, beberapa, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu tolong sambung. Kemana? Pergi ke negeri yang jauh, makanya bawa Alkitab, bukan bawa HP. Ya, tolong bawa Alkitab. Modern, bagaimanapun juga, HPmu tidak pernah mengingatkan engkau. Tetapi Alkitab yang kita baca itu hidup, ayat-ayatnya. Amin, penting sekali. Jadi, dia pergi ke negeri yang jauh coba perhatikan situ lalu pergi ke negeri yang jauh semua sehingga anak-anak Tuhan dikatakan di situ yang dipimpin oleh Tuhan adalah anak-anak Tuhan adalah anak Tuhan houtoi huyo esinteo. Satu pernyataan, dia adalah anak Tuhan. Jadi ketika kita percaya pada Kristus dan roh kudus membimbing, memimpin kita. Sehingga anak, yang kedua. Anak itu memiliki hak. Ini penting. Jadi kalau memiliki hak, hak untuk menerima Persekutuan dengan Bapak, hak yang ada di rumah Bapak, ya. hak untuk minta kepada Bapak itu hak, hak untuk menerima harta Bapak, hidup yang kekal, sorga yang dijanjikan itu hak. Makanya, bukan mudah, mudah-mudahan, bukan. Keselamatan itu hak yang sudah dimeteraikan karena tubuh dan darah Kristus. Amin. Hak. Katakan dalam diri kita. Bersama-sama supaya iman kita hidup. Saya punya hak. Saya punya hak. Amin saudara. Karena engkau anak, kita anak. Kita punya hak. Kita punya hak untuk datang ke rumah Bapak. Amin. Kita datang punya hak untuk datang ke hadirat Bapak. Ya, sekarang beribadah itu untuk punya hak. Kita punya hak untuk meminta kepada Bapak. Amin. Oh, iya. Coba katakan, kita punya hak. Saya kasih contoh bandingannya: hidup ini seringkali... Ada pencobaan, godaan. Kita tahu yang menggoda itu siapa? Iblis. Bagaimana mengalahkan kekuatan Iblis dalam hidup kita? Bagaimana mengalahkan Iblis dalam kekuatan hidup kita? Mudah sekali. sebagaimana dikatakan dalam ayat firman Tuhan? Hai Iblis, engkau sudah terkutuk. Kau tidak punya hak engkau ter Kutu. engkau sudah diusir engkau akan dimusnahkan dalam kitab Wahyu sehingga dia tidak punya kekuatan Amin untuk menggoda kita mengguna-gunai kita membuat kita lebih susah Nah, dia tidak punya hak tapi karena kita tidak yakin hak kita dan kita tidak mengutuk si iblis tidak punya hak lagi, di situ kita jatuh. Kita punya hak. Coba saudara, saudara merasa punya hak itu jalannya juga beda. Masuk juga be beda. Makanya keselamatan itu pasti. Sorga itu pasti. Karena itu yang hak sebagai waris yang Tuhan wariskan kepada kita. Amin. Jadi ketika kita tutup mata, mati. Sehingga dikatakan ayat 15. Yes, ayat 15. Jangan perhatikan ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tidak kita percaya Tuhan, kita tidak diperbudak oleh Tuhan. Tidak betapa bebasnya Tuhan berikan kepada anak. Apa ada waktu saudara bisa datang kepada Bapak? Tidak. Kita tidak diperbudak oleh hukum agama, tidak. Kita tidak diperbudak oleh syarat-syarat agama, tidak. Kita bebas, anak. Tapi bukan bebas melakukan perbuatan dosa dengan setan, itu lain. Bebas dalam menikmati kasih Bapak. kasih Bapak dalam hidup ini. Tidak diperbudak lagi. Tidak diperbudak disuruh mati jihad Enggak Kalau masih ada tuntutan-tuntutan seperti itu Itu artinya masih diperbudak Takut kalau begini nanti dikutuk Takut kalau begini dikutuk Itu diperbudak Kita tidak perlu takut Tidak ada lagi kutukan Terserah engkau mengutuk aku berapa kali Kutukan itu balik ke engkau Oh iya. Sehingga tidak ada takut lagi. Apa yang kita takuti Tetapi ditegaskan di sini. Ayat 15. Tetapi kamu yang telah menerima roh yang menjadikan kamu. ya Coba. Roh yang menjadikan kamu. ya Kamu yang menerima. Dikatakan di sini. Roh yang menjadikan kamu apa? Ya, penuma huiotesias roh anak Tuhan, roh Tuhan yang menjadikan kamu anak Tuhan, roh Tuhan yang menjadikan kamu penuma huiotesias, sehingga kita dikatakan sini enho olehnya. Krasomen bisa menyapa, bisa berkata, bisa menyebut. Abah hopater, ya abah, ya bapak. Amen? Oh iya. Kita bisa menyapa dia. Karena kita anak. apa kebahagiaan orang tua ketika anaknya masih kecil masih bayi dan terus berproses apa kebahagiaan orang tua ketika anak itu mulai berani mulai bisa berkata apa papa mama bapak daddy mami ma. Ya, apa saja oh, senang sekali kan orang tuanya senang sekali karena itu memang anaknya. Apa sangkut pautnya ketika pengemis ketok-ketok mobilmu? Pak, pak, belum makan, pak. Pak, lapar, pak. Ya. Paling batas empati, kasihan. Tidak ada hubungan. Tapi Tuhan, ya abah, ya bapak, Oh ya bangga ini anak-anakku ketika engkau berkata Bapak kami di sorga oh seisi sorga bergetar amin saudara anak-anaknya datang kepada Bapak. sehingga dikatakan memang yang kamu menerima elabete kamu menerima tidak menerima lagi penuma dolias roh perbudakan yang membuatkan ais pobon ketak Ketidakpastian, keraguan, kebimbangan, tapi elabete kamu menerima penyuma houstias, kamu menerima Roh Anak Tuhan. Luar biasa dan sangat sekali karena Roh manusia kita dilahirkan kembali karena menerima Roh Kudus. Ingat lahir baru kita menerima roh kudus sehingga roh keputraan roh Yesus sebagai anak bapak itu ya ada bergabung dengan diri kita roh anak tunggal bapa itu menjadikan kita hidup yang kekal barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal itu bukan hanya sekedar ayat, tapi itu pengakuan. Ya, yang terpenting adalah mendapat pengakuan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mendapat pengakuan sebagai anak Tuhan, karena itu kita berhak menghampiri Bapa, datang kepada Bapak. Amin Kita beribadah di sini. Saudara datang kemana? Jangan berpikir organisasi, jangan berpikir kumpulan orang. Kita datang ke rumah Bapa, rumah Bapa. Gereja itu secara bayang-bayang adalah rumah Bapa di sorga. Apa kita mau menghadap ke rumah Bapa di sorga? Mati semua kita, karena tubuh kita ini tidak layak untuk di sana. Kita diganti dengan tubuh yang baru, baru bisa hidup di sana. Nah, tapi dari sekarang kita ingin menghampiri Bapak, tapi tidak mati, ya gereja. Gereja. Datang bersekutu dengan dia, menghampiri dia. Sehingga meminta, memohon kepada dia, menerima hak-hak kita. Memperoleh pengakuan itu. Coba kita baca ayat 16. Ini luar biasa. Roh itu... apa Bersaksi... Coba... Bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita... Adalah... Anak Tuhan. Luar biasa. Roh itu sendiri bersaksi. auto Autotopenyuma... Roh itu sendiri... Sun marturai, bersaksi bersama-sama to penumati Hemon dengan Roh kita bahwa Hoti Esmen kita adalah teknatow anak-anak Tuhan. Jadi Roh kita ini bersaksi, kita diakui di sini, kita memperoleh pengakuan. Jadi sudah perhatikan kalau lihat susunan ayat ini, Roh itu sendiri bersaksi siapa yang lebih dulu mengakui Roh Tuhan itu sendiri, ya bersaksi bahwa bersama Roh kita mengakui. Jadi artinya ya kita ini diakui dan mengakui. Coba diakui dan Mengakui saudara percaya sudah diakui sebagai anak Tuhan itu bukan maunya kita, maunya Tuhan. Mari kita menyatakan, memang saya anak Tuhan. Amin, anak Tuhan. Jadi, dia memberikan pengakuan dan kita mengakui, "Aku anak Tuhan, aku anakmu." Coba kira-kira, sekejam apapun orang tua. Asal orang tua kandung ya. Gitu, Saya enggak bicara yang palsu. Yang kandung. Gitu, sekejam apapun. ya, uh, Ketika dia marah. Ya sekarang sudah jarang lagi orang tua memukul ya. Sekarang. Tapi dulu. Itu sudah biasa kayaknya umum. Gitu ya. Jadi dipukul itu umum dan tiba-tiba kita bicara dengan orang tua kita bapak aku nih anakmu atau anak pungut sih gitu. saya ingin tanya sebagai orang tua kalau anak mau bicara begitu hatimu hancur gak? Ya. ya tentu kita itu dibahasakan secara antropologis Tuhan itu ya Tuhan itu tidak bayang-bayang tidak konsep tidak filsafat oh Tuhan itu begini begini begini begini bagaimana dia nggak tahu kita jelas Tuhan Firman menjadi manusia hidup bagaimana kita dia, dia mati menanggung dosa. Bukan dia berdosa. Dia tidak berdosa tapi menanggung dosa kita. Dan dia mati. Dan dia bang, bangkit. Praktiknya jelas. Kalau Tuhan itu begini maha besar, maha kuasa. Pokoknya begini, begini. Kita nggak tahu. Itu konsep. Bukan fakta. Kita fakta. Jadi, memakai bahasa manusia, "Bapak, aku anakmu. Tolong ingat, aku. Amin." Coba, saudara berdoa, "Gunakan kata-kata itu." Saya percaya dasyat hasilnya. Amin. Ya. Tapi jangan berdoa begini, Tuhan. Aku ini anakmu, atau tidak? Kamu itu sudah diakui anakku, kamu tidak mengakui itu kalau ke bapak dunia boleh tanya gitu saudaranya jadi dia diakui jadi roh kita dengan roh Tuhan bersama-sama ya roh Tuhan di sini roh Kristus maksudnya roh Tuhan dan roh kita bersama-sama mengakui bahwa kita adalah ah, anak jadi kedua roh ini hidup bersama ya roh kudus roh Tuhan itu ada dalam diri kita ya dikatakan di situ menjadi satu roh menjadi satu roh hidup bersama-sama bekerja sama merupakan roh pembauran coba saya ingin tegaskan lagi supaya kita tahu ada yang ngomong begini kan Adam juga anak Tuhan Kan diciptakan oleh roh Tuhan ya, Kenapa dia tidak disebut Tuhan Kenapa hanya Yesus Dikandung oleh roh kudus disebut anak Tuhan Orang itu hanya baca bahasa Indonesia Ketika Adam diciptakan manusia diciptakan Tuhan menciptakan pakai nefesh haya, nefesh haya bukan ruah Elohim, bukan nefesh haya nafas kehidupan, tapi roh tu ruah Elohim, roh Tuhan itu sendiri. Ya, sama roh kita, nafas kehidupan kita disebut roh juga, menyatu baur. Bersama-sama, bekerja sama. Coba. Sehingga roh kita yang lemah tadi. Kalau roh Tuhan itu betul diterima membaur kepada kita. Kita menjadi kuat tidak? Kita menjadi dahsyat Ini bukan konsep saya. Saya tidak berbicara kalau... Konsep Coba 1 Korintus 6 ayat 17 1 Korintus 6 ayat 17 Kita lihat dulu Supaya kita yakin ya 1 Korintus 6 ayat 17 Coba kita baca Tetapi Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan Menjadi apa? Bukan Rumus-rumus saya sebagai seorang teolog merumus, bukan itu ayat pikiran saya berpikir tentang ayat itu. Saya bicara juga dengan pikiran saya, tetapi yang saya bicarakan adalah ayat firman Tuhan. Coba ulang kembali ayatnya, coba ulang kembali ya, supaya kita sadar, tetapi... Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, maksudnya pada Yesus, Tuhan Yesus. Menjadi satu roh dengan dia. amin Satu roh. Kita perlu roh penghiburan, roh kekuatan. Kita perlu roh pemulihan. Berjalan di dunia ini roh kita sudah capek. Jangan saudara pikir orang kalau tidak mengeluh itu tandanya bebannya sudah terlalu berat. Sampai ngeluh pun gak bisa lagi. Kalau masih bisa ngeluh oh itu masih belum apa-apa. Jadi kalau ada yang ngeluh, aduh sakit. Itu belum sakit betul. Tapi kalau dia sudah gak bersuara lagi, nah itu betul sakit betul saudara. Jadi itu, Jadi itu. kita bersatu dengan dia. Amin Ya, imani ini, diimani supaya kita betul-betul secara spiritual merasakan. Sebab agama itu bukan rumus, bukan dogma, bukan ajaran yang di atas buku. Bukan, kita harus mengalami. Kalau kita tidak mengalami agamanya di awang-awang, di perpustakaan, ajaran itu. Kita hidup sendiri, tidak Roh Tuhan bersama kita Roh Kristus bersama kita amin ya, Bersama-sama dengan kita Menyatu dengan kita, membaur saya katakan tadi ya, Hidup bersama dengan Dia. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan Kode Kolomenos Yang mengikatkan dirinya Tukorio pada Tuhan, Hen Penuma Estin, Hen Penuma Estin, Hen menjadi Hen, menjadi Penuma Estin, menjadi satu roh dengan Dia. Jadi, kan suami istri laki perempuan ketika menikah tidak lagi menjadi dua, tapi menjadi satu. Begitu juga. Sehingga gambarannya nanti kita bisa lihat ke sana. ya Terus menerus pengajaran ini. Kenapa Kristus itu disebut mempelai. Dan kita gereja adalah mempelai perempuan. Mengapa? Karena ini menyambung. Ajaran itu tidak terpotong-potong, tidak terbagi-bagi. Dia to be continue. Terus. Nah karena itu setelah kita tahu. Sekarang ayat yang ke 17 terakhir Kita tadi punya hak Berhak menerima janji-janjinya Berhak menerima apa? Janjinya Ayat tujuh belas Ayat tujuh belas kita lihat Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah apa? Ahli waris ahli waris. Jadi jika kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Maksudnya, maksudnya, tolong sambung baca pelan-pelan. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Coba kita lihat di sini. Ya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Kita baca lagi. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Sekali lagi. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Sekarang saya ubah, Saya berhak menerima janji-janji Tuhan. Coba. Saya berhak menerima janji-janji Tuhan. Saudara punya hak. Saya punya hak. Amin. Untuk terima janjinya. Apa yang dijanjikan Tuhan? Dalam Alkitab, semuanya. Milik kita. Amin. Kesembuhan milik kita, pertolongan, keberkatan, semua milik kita. Hidup kekal milik kita, amin. Jalan keluar milik kita, amin. Dia meneduhkan angin ribut milik kita. Bujijat milik kita, amin. Saya berhak menerima janji-janji Tuhan, amin Janji Tuhan, Tuhan lo ya. Kalau janji manusia, ada orang bilang janji iman. Saya bilang si iman jangan diharap nggak datang-datang, nih, saudara ya. Itu janji pak dana juga nggak datang, apalagi pak dermawan, saudara ya. Jadi lebih baik janji Tuhan, janji Tuhan, amen? Kita berhak. Tuhan banyak kerjaan, baca Alkitab. Makanya menarik. Memang saya tidak tidak memungkiri, modernnya Alkitab bisa masuk HP tapi nggak bisa dicoret, nggak bisa ditandain. Kalau di sini bisa ditandain. Jadi saudara tadi tandain, tandain ini ya, jadi. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris wadudasyat. Amin, saudara? Oh, ini ini akte notarisnya Tuhan. Ya, kita adalah ahli waris. Ya, jadi maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang menerimanya tolong sambung bersama-sama dengan Kristus. Jadi, kita ada contoh. Coba saya dikatakan di sini: "Kai kleronomoi, kleronomoi itu ahli waris, waris kleronomoi, kleronomoi." Coba ucapkan itu uh, waris, hak waris, hak waris. Ya dikatakan cleronomoy mentuteu memang ahli waris Tuhan ahli waris Tuhan oh dahsyat saudara kalau saudara ahli waris konglong merat waduh ya yang punya mal punya ini waduh ya bukan ahli waris yang kosong Klero No moi. Coba ucapkan lagi. Clero nomoi ahli waris. Memang ahli waris bersama Tuhan. San clero ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita menderita bersama dia, penderitaan kita diperhitungkan akan dipermuliakan bersama dia. Amin. Yesus mengalami penderitaan. Salib. Luar biasa. Untuk menunjukkan kita itu sebagai ahli waris, kita adalah anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali. Bertumbuh menjadi putra mahkota anak raja. Kita punya tugas, tugas keimamatan. Tugas keimamatan itulah tugas, yaitu kita mengemban tugas melalui penderitaan dan kemuliaannya. Dia menderita untuk menolong umat manusia, kemudian menerima kemuliaannya. Ya, keluarga. Jadi, saya anak Tuhan. Amin. Fasuri fana, anak Tuhan ya. lebih istimewa. Anak Tuhan dari anak saya ya, sebab tidak terima warisan apa-apa dari saya. Saudara, ya gitu. Saudara, anak Tuhan Coba yang di sebelah anak Tuhan. loh kita kumpul sebagai anak Tuhan, berarti kita ini apa? Keluarga, keluarga yang punya tugas, imamat, amen, imamat. Tugas imamat Tugas membimbing orang, memimpin orang Menyelamatkan orang, menghantar orang Kepada Bapa di surga Imam itu kan menghantar bagaimana Supaya umatnya bisa berjumpa Dengan tu Tuhan Itu tugas kita Berbahagia Saudara Kita lahir di Indonesia Hidup di Indonesia ini Dilingkungin seperti ini Oh, Tugas keimamatan kita Begitu buka mata sudah ada Luar biasa Kita mau melakukan tugas keimamatan itu Amin ya, Menyelamatkan itu Sehingga dengan tugas keimamatan itu kita melakukan Walaupun kita sebagai anak-anak raja Karena itu kita keluarga imamat yang rah, raja nih. Keluarga model begitu di gereja ini Mau kita bentuk bersama-sama Amin keluarga yang punya tugas keimamatan keluarga yang punya hak sebagai anak, ra, anak raja, ya, amin. Jadi sesama anak raja jangan mendahului ya, gitu. Artinya tidak boleh buat ini dan itu. Kenapa? Jangan mencela bapak kita sama. Ketika engkau menghina saudaramu engkau menghina bapaknya, ya. Jadi kalau kita dihina orang kita harus senyum. Kenapa? Ya. Makanya saya senang sekali Jangan balas kejahatan dengan keja kejahatan Ya, Sementara orang lain harus membalas Dan dari situ saya percaya Ternyata mereka itu ideologi Rumusan iman Rumusan agama Rumusan Tuhan Kita bukan rumusan Kita pak Kita bicara Yesus itu fakta. Jelas lahirnya di mana, zaman siapa, matinya di mana, zaman siapa, orang lain mirip-mirip dengan Yesus. Tapi enggak ada faktanya di zaman siapa, di mana dia lahir. Udah beda, Yesus lahir di Bet. Kalau soal merayakan Natal, hari kelahirannya beda-beda. Tidak -beda, soal begini saja, saya berpikirnya praktis. Kita, dua puluh Desember, yang lahir siapa? 25 Desember itu yang lahir siapa? Kita peringati Yesus, Yesus sebagai apa? Juru selamat kita, Tuhan kita. Amin, amin. Nah, gereja Ortodok 7 Januari. tanggalnya beda dengan kita. Enggak soal tanya saja, yang lahir siapa? Oh Yesus, Tuhan, juru selamat kami. Sama, yang penting itu. Soal harinya ya namanya tanggal manusia bisa saja semua manusia berubah-rubah, berubah-rubah. Saya tanya nenek saya, kapan lahir? Belanda masuk katanya. Ke... Nah, Mas saya enggak tahu Belanda masuk itu. Dia tidak ingat, dia hanya ingat peristiwa Saya melahirkan ibu, saya itu ketika Belanda masuk katanya. Nah. Jadi begitu, untung saya tercatat. Karena lahir di rumah sakit, ada catatannya, untung saja. Kalau tidak lewat lagi. saudara. Ada juga yang mau Natalan katanya bulan uh, ja, uh, apa? Uh, April, Maret April. Ya tanya saja yang lahir siapa? Kalau yang lahir bukan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kita, itu beda. Oh, boleh. Itu sudah beda. Amin. Kalau sudah beda ya sudah enggak usah diperdebatkan berarti oranglah orang lain. Ngapain kita berantem dan ribut? Kalau ini masih bulan bulannya beda tapi yang penting di bed kecuali kalian yang bilang di Roma, nah itu lain lagi saudara ya, itu atau di Brasilia, nah itu Yesus pemain bola, nah ada lain lagi. Nah terakhir sekarang Roma 8 ayat 29, ayat yang terakhir Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Mari kita lihat bersama-sama Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi apa segambar Serupa segambaran dengan anaknya Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara kita Jadi maksudnya serupa dengan gambaran A, anaknya Jadi kita harus serupa dengan gambaran Kita punya gambaran anaknya itu Jadi kita harus punya sikap-sikap hidup kita. Mari kita berdoa.